lagi dengan saya Rao Pulau. kali ini saya akan memberikan sekilas gambaran negeri di wilayah Afrika Barat tempatnya negeri Koptibah adalah sebuah negara berdaulat di Afrika Barat. Nama negara ini sering diterjemahkan dalam berbagai bahasa, misal Eporikos dalam bahasa Inggris, El Ben Ben Kusta. Dalam bahasa Jerman, Costa de Marfil dalam bahasa Spanyol, termasuk Pantai Gading dalam bahasa Indonesia. Pada bulan Oktober 1985, pemerintah Koptipa meminta agar negaranya disebut demikian menurut hukum internasional. Koptipa nama negara ini tidak boleh dialihbahasakan dari bahasa Perancis 42,1 persen Polterkis atau Gur 17,6 persen Mendes 16,5 persen Rose 11 persen middle selatan 10 persen dan lain-lain 2,8 persen termasuk 30.000 Libanon dan 45.000 Perancis Sekitar 77 persen dari populasi dianggap Eboria. Karena Kodipa menetapkan dirinya sebagai negara Afrika Barat, tersukses sekitar 20 persen dari populasi 3,4 juta adalah pekerja dari negara tetangga, misalnya Liberia, Gorka, Niapaso, dan Guinea. Sekitar 4% populasi adalah warga keturunan non-Afrika Banyak orang Perancis, Libanon, Vietnam, Spanyol Serta minoritas protestan dari Amerika dan Kanada Bahasa Perancis adalah bahasa resmi Kodipa Yang diajarkan di sekolah Berfungsi sebagai lingui France di negara ini diperkirakan 65 bahasa ditutur di Kodipa salah satu bahasa yang paling didengar adalah bahasa jula sebagai bahasa perdagangan serta bahasa yang diucapkan oleh populasi muslim agama di Kodipa beragam dengan Proporsi menganut Kristen kebanyakan Katolik dan Injil sebesar 51,8 persen. Populasi agama Islam, kebanyakan Sunni, mewakili 24,9 persen. Populasi sebagian kecil penduduk negeri ini ateis atau mengikuti agama tradisional Afrika. Negara Pantai Gading atau Kodipa terletak di bagian barat sub-sahara Afrika yang berbatasan dengan Liberia dan Guinea di barat, Mali dan Faso di utara, Ghana di timur, dan Teluk Guinea di sebelah selatan. Letak astronomis negara Pantai Gading atau Kodipa adalah di antara pakai hingga 11 ribu dan 2 BB hingga 9 BB. Luas wilayah negara Pantai Gading atau Kodipa adalah 322.463 km. Sekitar 64.8% wilayahnya merupakan lahan pertanian. Tanah yang subur sekitar 9.1%, padang rumput permanen 41,5% dan 14% wilayah tanaman permanen polusi air adalah salah satu masalah besar yang dihadapi negeri, negeri Kodipa ini demikianlah kilasan singkat yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Sampai berjumpa lagi dengan Video-video Raup laut berikutnya Let's